Rp12.000 tuh lumayan nambah lagi profit kita naik ke atasnya ada di 80000 satu lagi sekitar nah dapat malah co ya aku udah dikasih 36.000 sementara nah gitu dong lagi naik nice, cakep lagi dong oke okay, mantap lagi cakep jelly hijaunya connect manggisnya boleh aduh gak baru di sini 5 2 8 dan 4 dan total-totalnya kali 19 nah di sini kita dikasih super B langsung cakep banget nice di sini dong profitnya lumayan menanjak langsung ya guys ya <tuk> dikasih superbee di awal tadi kita dapat segitu langsung dikasih superbee ya putaran juga masih ada ya putarannya juga masih <tuk> oke okay, tambahan lah Nice, di sini kita dapat kali 6 kali 15 kali 4 kali 4 di situ 10.000 mantap banget 259.000 ya, hampir 300.000 ya guys ya. Oke, okay, kita dapat sensasional di sini mantap. Halo guys, jumpa lagi ya bersama saya lagi di sini di channel kesayang kita ya. Di sini kita bakal bongkar lagi nih updatean pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza yang biasa guys ya yang ori nggak pakai bubuk-bubuk kejunya guys ya oke okay. nah di sini aku bawa dana kenakalan cukup receh guys ya itu 43000 doang ini niatnya tadi mobil rokok teman enggak jadilah mau dia pojok guys ya oke okay. nah langsung aja di sini ya di awal-awal tuh tiga kali spin manual dulu bettingan 200 perak di sini aku langsung made bet gede aja ya bet 3000 bodo amat ini dana kena kalan, di dana kenakalan beli rokok cok rukat ya rukat jadi rokok bagus ya guys ya <laughs> nah di sini aku langsung uh, 30 putaran otomatis bet 3000 rupiah moga-moga aja sini dikasih mantap-mantap tapi pecahannya di luar nih bas ya lumayan Cok langsung naik nih saldonya Naik <laughs> naik satunya Cok hampir 100.000 Cok di luar aja ya pecahan di luar lebih dari sekali sih soalnya nah oke okay. konek lagi Kakak mau Oke okay, bisa pecah anggurnya belum mau Oke okay, manggis pecah lagi dan seperti biasa disini baru bergabung baru nongkrong sini terima kasih guys sudah ngelongin waktu kalian untuk tinggal di channel ini yuk dibantu like comment share nya jangan lupa di subscribe juga nyalakan juga notifikasi loncengnya guys ya supaya kalian gak ketinggalan update update baru dari channel kita ini thank you banget kalian udah guys ya oke pecah lagi disini di ungu apel 13 ribu oke pisangku connect lagi anggurnya 19 ribu tuh? lumayan nambah lagi profit kita naik ke atas nih, ada di 80 ribu satu lagi sekitar Nah dapat malah cok ya, aku dari 36000 Kita dikasih lagi free spin di sini ya Oke mantap, double-double nih ya Semoga isinya bagus juga ya Semoga pecahannya sama Yang kayak di luar tadi ya Oke semongko Bangke sekali doang Kebiasaan kalau di dalam Oke manggis Kan sekali sekali doang Cok eh, kalau di luar Eh kalau di dalam <tuh> Kalau di luar hobi banget Cok Pecahnya ketimbang di dalam kakak mau takut semua Di dalam takut jadi kece <tuh> Oke, okay, connect disini kali sepuluh, kali enam lumayan, tiga ribu empat ratus, lima puluh lima ya. Gocap lima ribu, oke okay lah, ngapa-apa ya. 96.000, sementara, nah, gitu dong. Lagi, naik nice, cakep lagi dong. Oke, okay, mantap. Lagi, cakep, jeli hijaunya connect, manggisnya boleh, aduh, nggak mau. Di sini 528 dan 4, dan total totalnya kali 19. Nah, di sini kita dikasih super b langsung, cakep banget nice di sini dong profitnya lumayan menanjak langsung ya guys ya <coughs> dikasih Super B di awal tadi kita dapat segitu langsung dikasih Super B ya putaran juga masih ada ya putarannya juga masih <coughs> oke okay, tambahan lah Nice di sini kita dapat kali 6 kali 15 kali 3 kali 4 di situ ribu mantep banget 259 ya hampir 300.000 ya guys ya oke okay. kita dapat sensasional di sini mantap tambah juga free spin mantep banget <tuh> oke okay. 4 putaran lagi di sini ya oke okay nggak apa-apa apa. di sini kita udah dapat poin keuntungan 572.000 alias setengah juta lebih nah di total sama saldo dadinya 629k Oke, guys ya eh hmm. <tuh> cok udah bisa beli-beli yang lain nih guys ya dari awal tadi dana kerok uh, modal untuk beli uh, rokok jadi kita gamble malah jadi cuan guys ya mantep banget Jatah berhari-hari ini mah, <laughs> polanya bagus ya guys ya, tiga kali manual ya tapi itu 30 putaran. Di sini baru hampir kelar nih sisa satu. Nice di sini, connect ya. Eh, connect abis maksudnya, nah di sini lantaran udah posisi begini. Jangan disiasain guys ya, Syah. turunkan aja bednya Spin aja manual, kalau masih pengen gatel, pengen nyepin, yaudah ya udah turunin bednya ya. Di aku turunin pak ya jadi ke 400 rupiah Di sini aku kasih ke 50 putaran quick spin. Nah, biar apa di sini? Ya kalau dapat kan syukur, b rp juga nih kalau setara buy ya. Kalau begini kalau dapat ya. <tuh> kalau kagak ya udah nggak masalah juga. Paling berapa albu kurang nih kalau bet segini, Guys ya. ya penting kita spin spin manja dulu di sini sambil nunggu dapat lagi itu yang namanya free spin ya kan. Kamu enggak tahu ya kan b 40 eh bayar spare malah jadi jutaan yang juga guys ya. <laughs> Optimis dulu guys ya, jangan pesimis, nggak boleh gitu Oke, 24 putaran lagi di sini dan seperti biasa di sini yang baru bergabung thank you banget, jangan lupa dibantu like, comment, share ya Bang ya. Nah, yang belum subscribe, subscribe dulu nyalakan akan juga notifikasi loncengnya dan yang paling penting guys ya, ini cuma sekedar hiburan semata ya abang Abangku. Jadi kalian kalau yang udah ulama bermain jangan terlalu over lagi dibatasin, seenggaknya minimal rungkat dua kali, eh maksimal ya maksimal, rungkat dua kali sehari udah cukup. Jangan digas terus, mungkin lagi nggak ada hoki ya. Dan seperti biasa juga, kalau bermain pakai dana kenakalan aja, Bang ya. Jangan pakai dana kepulang pribadi. kesian cowok <tuh> Oke, okay, di sini masih ada 19 putaran lagi ya. 19 putaran lagi dari 50 quick spin ya dan saldo kita aman 620.000 masih cuan banget karena di sini aku tadi bawa modal 43k ya cok ya ini udah lebih dari 10 kali lipat ini udah lebih dari 10 kali lipat ya oke boleh lagi dong tambahin chip hmm, masih belum ada pecah-pecahannya lollipop 2, lollipop 2, lollipop 1, lollipop 2 lagi jadi gitu aja tuh ya tapi enggak papa ya karena suasana lagi baik ya, guys ya. kita udah kasih CP dan di sini otomatis WD nice banget lah lima putaran lagi ya 5 putar putaran lagi di sini tiga nah skater lu jangkrik kan nggak mau cocok nah alah nggak pecah oke di sini kelar di sini bakalan aku tambahin lagi di putaran terakhir yaitu di 20 putaran ya jadi polanya itu tiga lima puluh eh tiga 3, 30, 50, 20 ya guys ya Dan makasih banyak yang udah selalu mampir di channel kita Yang udah ngebantu like, komen, share nya Thank you banget untuk kalian semua bosku Kalian the best pokoknya ya guys ya Nah disini hmm, Masih juga di prank ya Yaudahlah ya udahlah ya di sini bakal aku akhirin dulu Thank you banget untuk kalian semua bosku Semoga kalian profit juga ya Menggunakan trik pola terbaru saya ini Dan yang penting-penting semoga hoki ya guys ya <coughs> Oke okay, disini saya untur diri dulu ya guys ya Kita jumpa lagi di next video Dengan pola-pola terbaru untuk bermain di aja Di channel kita ini guys ya Salam seasonal dan bye-bye. Thank you guys ya. <coughs>